Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang pastinya <gulau> Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat baik-baik ya ah, Kali ini masih sama kontennya gue mau reaction video-video yang konyol-konyol pastinya Yang lucu-lucu, kalau kan setan-setan terus tuh, sekarang yang lucu-lucu gitu Dan ini videonya gue ambil dari video-video di TikTok Jadi ada beberapa video yang gue save gitu ya buat reaction di tiktok ah sebelum itu jangan lupa di like dulu channel YouTube gua di komen di like di komen di subscribe di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu juga nah, biar channel gua berkembang juga jangan lupa juga di follow akun-akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi kalian tinggal like, klik link linknya Oke okay. langsung meluncur tanpa basa-basi tanpa bacot-bacot Oke langsung ke video yang pertama dari akun Anggita Fahira Oh bentar, bentar. sabar kita telah ada dulu judulnya ponakan terluf ponakan terluf Bocil pangki Bocil pangki remake Wah <laughs> sini ya Ayo langsung sama deket tuh Kali kematian, Bu. Bocil kematian. Sir. Kenapa sih dia bisa ngomong gini? Siapa yang ngajarin anjir? Ini anaknya siapa, woi? Dan yang ngerekam ketawa-tawa gitu lucu seakan-akan hal yang wajar eh, ini tidak wajar aneh sekali orang-orang ini beda sekali babi Wih, beda sekali babi kuntil katanya tuh bagus banget nih jangan dicontoh guys kalau kalian bocil-bocil nonton jangan dicontoh ini tidak baik oke okay? tidak baik coba kita lihat komentar ya kami sebagai keluarga capek bilangin azlan jadi buat kalian yang ngerti dengan lingkungan kami terima kasih dari semua video tiktok baru ini yang ngakak brutal astagfirullah orang tuanya ngajarin anaknya gimana ini ya Allah kasihan sekali sama ada ini wah itu yang ngajarin ngomong kayak gitu siapa? cuma anak-anak medan yang kayak gini bocil-bocilnya Anak-anak Medan, tapi bajunya Monas. Gimana? Oh amat, deket tuh. Ini kayaknya orang Jakarta ini mah lingkungannya kayak gini. Medan mah mana, mana? Ada kayak gini. Anak Medan nih, bos. Emang iya, anak Medan, tapi bajunya Monas cuy. Oh, uhuh, fasih banget ngomongnya, faseh dong. Fasih banget jangan sekali-kali ditiru untuk adik-adik ya. Jangan ditiru, tidak baik. Buat kalian yang nonton, punya keponakan kayak gini. Kusih. Ketahu gua apain ya? Gua ajarin ngomong yang baik pastinya. Oke okay, next, tanpa berlama-lama video selanjutnya dari Nadia Ginting 11. Ah, kan. Kalau anak diam, eh kalau anak diam, pasti ada aja kelakuannya. Hampir mama jadi reok, hampir mama jadi reok. Wah. Ah, ini lucu nih kalau ini kayaknya karena ngelihat mamanya atau ngelihat saudaranya yang lagi apa namanya kalau kayak gini apa namanya pumping ya pokoknya menampung air asi gitu menampung asi menampung asi dan dia mencontohkan ya kalau kayak gini masih nggak apa-apa ya dibandingin tadi tapi lucu sih ini Wajahnya lucu banget ya. Cuma kelakuannya konyol aja sih ya. Dia bisa sampai ngikutin kepikiran. Eh, padahal masih bocil banget. Oke, kita baca komentarnya pas dia dah besar suruh lihat video ini. Makak pasti ya ya dulu gua kecil kayak gitu bikin malu direkam masuk tiktok woi dejak eh dejak dejak digital tidak bisa hilang pasti malu sekali Bung. kamu harus belajar dari anak ini Duh, tuh yang meresahkan adikmu ipi Iye belum dek mamanya coba cosplay adenya nah kebelet jadi ibu Oke, video yang selanjutnya, tanpa berlama-lama. Sendirian aja. Sendirian aja katanya. Oke, ini dari Buster Bay. Tapi, nggak main si setan. Tapi nggak main si setan. Apa sih? Aku nih, nggak sendirian sih. Banyak setan di sini. Ah. Wih aku lagi jalan nih tempat bapakku Oke. Okay. Sendirian aja aku nih enggak uh -uh. sendirian sih banyak setan di sini Astaga itu bukan setan woi ke kuburan kalau kalian lihat setan berarti kalian anak indigo tapi kalau kalian lihat yang mulet pasti kepelet <tuh> <tuh> <tuh> kalau kalian lihat setan berarti kalian anak indigo Kalo kalian yang mulet eh kalo kalian liat yang mulet Kalo kalian kepelet aduh aja gua ngeliat terus gua kepelet dong <laughs> Itu sungguh... sungguh... apa ya Sungguh kata-kata yang membagungkan nanya Wih oh, musiklah setan Wih <laughs> aku lagi jarang ya, tempat bapakku Sendirian aja nih. <laughs> Gak sendirian sih banyak setan di sini. Ya kalau kalian lihat setan berarti kalian anak indigo mm -hmm. tapi kalau kalian lihat yang mulet <laughs> pasti kepelet woi musiklah setan woi <laughs> bab malu di dalam kubur ngakak gitu malu wey malu Anjing. loh belum kenal lagi sugi pikiran lu kata-katanya kalau kalian lihat setan berarti kalian anak indigo kalau kalian ngelihat yang mulet tadi keliat kepelet ah lah apaan sih aji coba lihat komentar-komentarnya puncak komedi waduh iya gua anak indigo soalnya gua bisa lihat lu waduh memang puncak komedi tapi tidak ada yang bisa mengalahkan drama indosiar ah itu di samping tiang kayak ada muka sosok cewek ada tiang orang pohon pisang wah ternyata ternyata guru lebih keren cocok pagi-pagi nggak ke kancing grafik pembunuhan Bang tips biar rambut bagian belakangnya cepet panjang lalu ada orang-orang ya di setiap komen eh, di setiap video pasti ada orang-orang yang kayak gitu ternanya, bang gimana cara memanjangin rambut Bang gimana cara ini udah Bang gimana cara ini bodo amat lanjut video yang selanjutnya Oh, ini enggak? Engkau nah, deh ya dia ikan, kamu <tuk> <tuk> Ini dari satu nama kamu. kucing bilai, kok ikannya gede banget. Ya pakai baju. Oke, okay, kosong apa bilang? Mermaid, kostum ikan. Malam mau digigit. Kau <tuk> <Enggak kela. tuk> <tuk> Kucing itu nih ikan jadi nih mau dimakan dia makan, dia. Coba Cuma. kamu selanjuran lagi dikira ikan lagi enggak Ayo ya selanjuran lagi. Coba. Ayo selanjuran kucing lagi. Kucing ngira di Lalu, ikan cu. Putri duyung. Lihat nontonnya itu. Dia enggak ngira ikan. Coba kamu kayak ikan coba. Ay, Dikikis beneran cu. Kamu jai. apa? Ya aja Aduh ya Allah. Baru lihat tapi ini kucing lakonnya kayak gini oke baju kustom ikan dikira ikan beneran cuma digigit cucu lucu banget astaga kucing milik kok gede banget kita baca komentarnya waktunya mukbang kucingnya itu kucing kesurupan pantan boycone kek <laughs> artinya nolongin nanti anaknya jadi phobia trauma dengan kucing Oh ya bener juga sih orang gue malah ngerekam rekam banget anjir. Lagi ada kucing malah ngejelma jadi ikan, dedek Langsung trauma, makin gituan. Kayak <gifat> tahu aku tak bersuara anjing. Memang <tuh>, lucu banget sih. Gituan, lanjut lanjut lanjut. Coba lagi nih. Betul-betul. Ini dari Hemzi dan ibumu pasti bangga tetap jadi apa ini Oh, gue paham adanya Kristen, tapi ngaji anjir. tapi bingung, main ah, ini bocah dari kecil udah umur. Tatanya gue cilok, celahnya lucu banget lagi. Agak Kristen, tapi megang alquran. Enggak, enggak tahu megang kitab tadi ya lucu alquran apa buka tapi pakai peci pakai sarung, lucu batik, lucu banget aja dari kecil udah murtad bagus bagus pantasan captionnya ibumu pasti bangga, bangga sekali pasti semuk ini ibumu pasti bangga nak baik <laughs> kita baca komentar ya ketika login tapi pakai akun ge enggak ngerti gua yang gue heran dia dapat baju ngaji lengkap Aceh dari mana nah itu di siapa siapalah coba cari sponsornya siapa mungkin sponsor ini yang rese nih <laughs> bikin anak-anak murtad dari kecil winred di surganya pasti 101% udah pasti diajak temennya ya pasti diajak temannya ya mungkin jadi oknumnya temennya yang sponsorin peci taruh anakku katolik karena rumah depan masjid anakku masih balita suka ikut tpq tpq itu pengajian ya karena ramai banyak anak-anak umuran minta beliin jilbab saya belikan setiap sore ngaji di masjid nah ya lah nggak apa-apa banget temen gue banyak non-muslim tapi pintar ngaji pasti azan DLL ya namanya lingkungan per 90% lebih muslim yang penting kan tidak melecehkan ya betul yang penting saling menghargai <laughs> kalau jadi abang itu rasanya gimana ya anggih gua murtad cuy cinget <laughs> haram langsung gitu enggak abang ya enggak eh, tahu sih eh okay, next <laughs> Oke okay, next apa nih lihat dulu coklatnya dari squid XD caption to break oke okay. <tuk> <tuk> terasa apa itu sempur astaga jangan ditiru ya adi-adi jangan ditiru jangan ditiru kita bagus kenapa dia bisa kepikiran si anjing goblok oh, siapa yang ngajarin anjing dimas pengen dikasih pantun katanya, oh ada pantun buat dimas denger ini bibir dikulum masak ikan mas, cakep pengen dong kali-kali dicium sama dimas <tum> manjir <tum> sayangnya dimas ah, <tum> <buka> <buka> ishing. Gua pikir kan nih sih. Oh kagak Oh Oke, okay. aduh ini masih lucu aja lagi. Ada nah, nah, ada. Nah. Akan lupa kan. Oke. Okay. Jadi segitu aja video reaction kita hari ini. Menurut kalian? Menurut kalian mana video yang lucu Paul lucu maksimal yang mana coba tulis di kolom komentar apakah sama selera kalian sama gua apa ah nggak lucu Bang ah garing Bang coba tulis di kolom komentar So jadi segitu aja video kali jadi ini jangan Jadi segitu lupa... aja video kali ini jangan lupa di like di comment, di share subscribe share biar teman-teman kalian tahu biar channel saya berkembang juga dan jangan lupa di follow akun sosial media saya semuanya ada di kolom deskripsi kalian tinggal like klik dong, tinggal klik link di bio Oke okay. klik link di deskripsi thank you, thank you, thank you sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah